Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia mengenai idola kesayangan kita Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada tentunya kabar yang sangat membahagiakan sekali di tanggal 24 Kembali persahabat ya Tanggal yang sangat berharga bagi Leslar Heavy Monseri yang ke 27 bulan persahabatnya untuk Leslar. Selamat tanggal 24. Sekali lagi persahabatnya hanya doa yang diberikan, hanya doa yang selalu dipanjatkan untuk rumah tangga Leslar. Semoga rukun kembali dan bahagia. Kita simak juga di kalimat yang diposting oleh aku Rosa 24 Lar. Selamat tanggal 24 yang ke-27 bulan Leslar. Semoga langgeng terus, bahagia terus, sakinah, mawaddah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa baik selalu diberikan, selalu dipanjatkan dari orang-orang baik pula yang tulus mencintai keluarga Leslar. Kemudian juga persahabat di postingan ini banyak sekali tanggapan dan respon yang positif. Salah satunya dari akun Asna Wiyawiyah mengatakan Selama tanggal 24 Les Lar, semoga rumah tangga kalian berdua tambah kokoh, saling introspeksi diri buat menjadi pribadi yang lebih baik, saling menurunkan ego, saling menghargai, dan saling sayang. Amin. Mudah-mudahan doa baik dari kalian semua dikabulkan dan diijabah oleh Allah. Kemudian juga persahabat ada kata-kata bijak yang diunggah oleh Elfat 21. Bahagia dan Ketenangan itu ada pada diri sendiri. Semakin omongan orang diladeni, maka akan semakin bersarang emosi negatif, sehingga membentuk sifat dan karakter negatif yang mempengaruhi kebahagiaan dan ketenangan diri. Pikiran kita yang menentukan untuk kebahagiaan dan ketenangan bersama ya? kita fokus dukung karya-karya Lesti Kejora. Semoga semakin banyak lagi dukungan untuk Bunda Lesti Kejora. Kemudian disimak juga persahabat ya ini ada kabar yang lagi ramai juga mengenai postingan Indra Tarigan yang menagih janji Satria Mulia persahabat ya Bila mana Rizky Bilar keluar Indra Tarigan persahabat ya disitu memberikan uang 10 juta cash kepada Satria Mulia dan tentunya Satria Mulia siap untuk telanjang di Monas persahabat ya Ini Indra Tarigan menagih janji Satria Mulia yang siap untuk telanjang ke Monas Bila mana rezeki Bilar keluar dan langsung dikasih oleh Indra Tarigan uang cash senilai 10 juta Tuh yang sudah nazar Yang sudah tentunya persahabat ya siap untuk memberikan dunia tantangan kita sebagai fans sejati harus doakan yang terbaik saja untuk Leslar. Semoga idola kesayangan kita baik-baik saja dan selalu bahagia. Dan berikutnya juga, persahabat, ya, jangan lupa fokus untuk vote Lesti Kejora di Ajang Indonesian Dangdut Award 2022. Karena malam puncak, tanggal 3 November 2022, kita support dan dukung yang terbaik ya untuk Bunda Lesti Kejora voting di seluruh sosial media akun Indosiar. Jangan lupa juga untuk kirim SMS persahabat ya, kategori penyanyi dangdut, solo wanita terpopuler, kode SMS B6 untuk Lesti Gejora, lagu dangdut terpopuler, kode SMSnya H9 untuk sekali seumur hidup, dan kode SMS H7 untuk lagu Lentera, video klip dangdut terpopuler, Kode SMS J9 untuk sekali seumur hidup Lesti Kejora Sama-sama kita doakan dan dukung terus Bunda Lesti mudah-mudahan bisa memborong piala penghargaan Kemudian juga ya ada postingan dari Airvan 9 jam yang lalu Ternyata Airvan pun menyaksikan secara langsung konser Betran peto Ini ada momen ya Cuplikan ketika Airvan ini menyaksikan secara langsung konser Betran Beto Dan kita lihat tuh ada penampilan Bunda Lesti Kejora yang duet langsung dengan Betran Namun persahabat ya, di postingan ini Banyak sekali yang kecewa dengan Airfan yang nggak ngetik nama Lesti Kejora Disimak persahabat ya, di beberapa tanggapan komentar Dari akun Hendriani Nina mengatakan Airfan meninggal disebut-sebut Lesti, padahal itu adiknya yang paling dekat apa sekarang Airfan sudah beda ke Lesti ya? Ada juga tanggapan lain dari akun Atikasari Pratiwi Sayuri di situ mengatakan kok nggak ditik nama Lesti katanya tuh persahabat ya Ada juga dari Eis Salihati Abidin mengatakan Nah Irfan hakim kenapa Lesti nggak disebut-sebut pun tanya Jangan ikut-ikutan membencinya Airfan Airfan malah lebih tahu atuh anak saleh katanya tuh kita doakan saja mudah-mudahan hubungan Irfan dan Bunda Lesti baik-baik saja. Kita simak kalimat caption sebelumnya yang dituliskan oleh Irfan Hakim: "Front of you guys, Ruben Onsu, Sarwendah, Veteran Veto, Putra Onsu. Aisyah Kim, enjoy banget, jerayut juga. Nggak mau udahan, padahal harus lari ke Indosiar buat live." Wah, wow, persahabat ya! ternyata Irfan Hakim juga menyaksikan langsung dengan jirayut dan anak tercintanya namun di postingan ini pun ada kalimat komentar dari Bunda Heti Endang. Bunda Heti mengatakan sukses-sukses ya penampilan perdadanya sayang Bunda masih di KL persahabat ya. insya Allah Bunda Heti